Halo, bro! Ketemu lagi di channelnya Simuni. Apa kabar kembali, sahabatku semuanya? Kita lanjutin lagi untuk GTA Online, ma bro! kali ini gue bahas untuk informasi yang banyak ditanyain apakah player epic ataupun steam bisa join bisa lu harus e, register dulu di sosial clubnya rockstar ya bro ini yang menggabungkan kita walaupun berbeda tempat kita beli ataupun downloadnya kalian cari aja gua dan kita bisa jadi partner bisnis di dalam gamenya ma bro banyak banget untuk game-game mabar yang jelas sih nanti kita akan bahas satu persatu di konten ini bro dan gue hanya sedikit bercerita aja pengalaman gue Selama main game ini dari nol sampai kan matinya mah bro Jadi semoga kalian terhibur jangan terlalu serius Dan kita anggap adalah sebuah kesenangan belaka untuk gamernya yaitu. Lanjut aja di session kemarin kita udah kasih lihat Untuk mengenai kriminal uh, pack ini ya Ada beberapa hal uh, website ini kita anggap NPC aja ya Biar gampang diterjemahkan Cuman modelnya seperti website ini menyesuaikan dengan tema dari gamesnya sebenarnya enggak ada yang lebih e, penting dulu untuk saat-saat mulai main yang gua rasain yang jelas sih eh di criminal pack ini kalian usahain harus beli karena udah punya uangnya sekitar 1 juta yang bisa membeli aset biar kalian jadi CEO ataupun jadi presiden dari sebuah klub bro jadi Uh, kalau kalian coba pelajari nanti pelan-pelan kalian pasti paham. Tapi di awal-awal itu yang jelas yang efektif dulu aja yang bisa dapatkan income profit secara kontinu ya bro. Uh, dan gue sebenarnya sih lebih tertarik pengen punya properti. Tapi untuk saat ini gue lebih baik upgrade upgrade dulu aja dari uh, apa uh, fasilitas yang udah gue dapetin. Uh, biar tetap uh, berkembang dan gak stuck gitu ya bro ya Tetap karena sebelum beli yang lain itu Lebih baik fasilitas CEO dan klubnya motor kita itu Kita upgrade dulu biar punya income uh, pasif uh, Oke okay, sebelum gue lanjutin Gue pengen kasih lihat dulu kantor Sekalian gue cari ATM Ini penting banget pada saat kalian menjalankan misi Ngikut pertandingan secara online Itu kan kalian mendapatkan uang ya ini kalian harus cari mesin ATM itu paling penting kalian masuk taruhin duitnya semua ke situ biar kalian gak dirampok orang nanti di jalan ya. Jadi hati-hati banget. Dan kebenaran kemarin gua sedikit kasih cuplikan gua kena prank, gua nggak tahu juga ternyata ada hal yang konyol di game ini, Bro. Gua kira dapat motor, gua mau masukin garasi, eh ternyata aduh ada bunganya, Bro. Ada pohonnya, cuy. Kacau, Bro. <laughs> ini agak konyol juga ya, tapi lucu sih lumayan lah untuk bikin gua tersenyum sendiri ya pada saat main game ini gua lanjutin langsung aja uh, nah ini kantor CEO gua kalian bisa join aja nanti kalau udah jadi teman kalau kalian mulainya memang dari nol kalian gak sempet uh, ada budget untuk beli criminal pack nya kalian bisa join juga untuk negara bisnis bareng-bareng di Sakahayang kop ini mah bro, kalian boleh jadi kru. E, jangan sampai lupa ada friend gue yang tadi kasih lihat e, namanya ya, Sakahayang fasilitas ini sebenarnya masih gua anggap nggak terlalu penting ya, karena memang belum di upgrade juga, tapi secara basic kalian bisa pakai kendaraan kantor gua udah setting juga biar bisa pakai e, antara kru dan e, CEO nya tapi gue nggak terlalu tertarik sebenarnya untuk di awal-awal tuh cuman hanya ingin ngeliatin aja ngeliatin aja ke kalian bahwa yang ada di GTA Online ini seperti itu uh, yang pasti gue akan manfaatin dulu hal yang bisa gue jangkau ini adalah salah satu fasilitas fitur di GTA Online adalah Diamond Casino Bro Diamond Casino ini memiliki fitur yang bisa kita mainkan per hari dan nggak bisa di spam ataupun terus terusan ya kecuali rolet ya gue penasaran roletnya seperti apa nanti kita bahas dalam 5 menit ke depan kita akan kupas aja sebelum kita ulik lagi lebih jauh mengenai mesin roletnya ya bro karena secara algoritma game-game seperti ini tuh uh, mudah ditebak. Oke okay, kita udah sampai di kasino dan kalian kalau nonton live streaming gua di awal awalan itu gua trauma juga nggak mau berhenti di depan tepat portal ataupun gerbang masuknya kasino bro. Kalian tahu gua nggak bisa ngapa-ngapain kekunci kayak ada bug ataupun uh, mod yang ngeganggu gitu loh bro. Jadi gua parkir agak jauh, gua lebih baik jalan aja langsung semoga gak ada masalah dan memang uh, gua dikasih welcome karena gua udah jadi VIP member dengan membayar 500 dolar dan disambut sedikit uh, uh, sulang <guluh> oleh manajer kasinonya mungkin nah ini dia ini yang penting gua udah ambil bonus 1000 koin dan ini mesin rolet ini sebenarnya tiap hari doang ya nggak bisa terus-terusan jadi kalian usahain setiap hari mampir ke sini ya walaupun gua dapetnya ampas ampas pisan apa-apa gue coba mainin mesin roletnya bro ya ini namanya mesin ding dulu tapi di kita itu ding tuh jadi arcade ya ya inilah Uh, gua coba otak-atik tuh Ternyata memang mirip-mirip game-game mesin uh, Game simulasi pada umumnya ya Beberapa kali kalah habis kalah dapet lagi Gua cuman coba dari bit-bit yang kecil dulu Gua pengen tahu karena gua juga belum pernah main ini ya Jadi uh, uh, nonton dari youtuber-youtuber yang udah ada juga gak terlalu detail Jadi gua coba Kulik aja karena memang gak pernah ada yang ngebahas untuk masalah mesin konyol ini ini ini 100 ya gila men. ini. lumayan worth it juga sebenarnya, cuman ya lu harus ada modal agak banyak. Dan ini gua sempet coba mainin dan lu nggak boleh. Jangan mainin game yang ini. Gambling like, benar-benar Firaun masuk neraka dia. Oke okay guys lanjut lagi di Saka Hayangkop gue langsung masuk kantor seudah kalah judi ya Nanti gua cari dulu duit Ready for business untuk Saka Hayangkop ini Gua mau mulai dengan spesial cargo bro Karena yang lainnya pasti lebih berat ya Jadi untuk sementara karena gua punya uangnya pas-pasan gua harus cepat beli gudang biar ini berfungsi mengenai uh, bisnisnya karena kalau nggak bisa kebeli juga ini bisnis nggak akan jalan karena kita nggak punya orderan Nah di sini gua cari aja yang deket rumah maksudnya bukan apa-apa Biar gampang gua kalau ada apa-apa untuk nyari tempat lari Jadi gua udah beli di sini eh, ada beberapa pilihan dan karena memang gudangnya masih kecil gua pilihan yang pertama aja yang dengan harga 2000 dolar ya jadi memang untuk mendapatkan order itu Kita tetap harus bayar di muka Dan itu juga sangat rentan dan beresiko Karena questnya ini sebenarnya cukup merepotkan ya Jadi kita bayar untuk order Cuman yang jadi masalah ordernya itu Kadang kita diganggu oleh mafia-mafia yang ada di sekeliling kita bro Jadi bisa jadi mission fail dan kita gagal Untuk mendapatkan kargo dan uang kita 2000 dolar lenyap ma bro jadi ternyata memang misi kargonya bener-bener bencana bro gua pas masuk di lokasi itu ternyata udah ngumpul banyak banget gengser sampai gua harus nyolong mobilnya dan gua sempat dikejar-kejaran polisi gaya-gaya GTA emang kayak gini ya bro ya udah nggak aneh dan sebagai ciri khasnya kita selalu melawan trafik seperti biasa mobil curian gua langsung gua lariin ke Los Santos untuk gua jual Semoga harganya cukup menarik dan bisa nutupin kerugian gua dalam misi yang pertama ini. Misi yang pertamanya gagal ngobrol, nanti kita coba lagi. Semoga nggak terlalu susah, karena eh, nanti harus disimpan di gudang pun itu harus dijual. Dan dijualnya juga nggak mudah ya. Nanti gua bahas eh, gua informasin aja salah satu eh, nyari dolar receh. Yang penting lu nggak rugi. Gua udah jual mobil dan ini nggak enaknya. Setiap udah jual mobil lu pasti bingung harus kayak apa karena nggak ada kendaraan. Uh, Syukur-syukur kalau ada kendaraan di parkiran nih. Kalau kayak gua gini pusing juga bro. Gua harus cari kendaraan. Gua harus ke mesin ATM juga karena khawatir duitnya hilang. Jadi ya sudah. Gua harus cari kendaraan yang simple ya dan esoknya gue coba lagi untuk percobaan kedua ini adalah sukses bro Walaupun rada terkaing-kaing ya Karena pada saat gue dikejar-kejarnya itu Waduh repot banget harus digocek bro Jadi ini gue langsung aja bawa masuk ke gudang yang udah kita beli tadi Dan di sini sih eh, Apa namanya eh, Kalau udah lolos gak ada yang ngejar itu udah enak ya Kita bisa santai aja semoga ini dapat cuannya agak banyak bro Sebenarnya sih di awal-awalan tuh susah banget ya dan menurut gua tuh kalau belum punya tim atau crew temen main mabar ini agak susah quest-questnya misi-misinya tuh luar biasa nyebelin e, nanti kita e, periksa dulu untuk masalah mengenai kargo ya karena fasilitas yang ada itu kebukanya satu-satu setiap kita menjalankan quest dari awal gitu nah seperti e, gudang ini kan baru bisa dieksplor sama gua tuh sudah pengiriman pertama jadi bisa dibuka untuk ngerenovasi untuk ngejual barang item yang kita punya yang kita ambil gitu e, dengan harga yang cukup variasi ini sengaja gua harusnya sih Mau ngumpulin dulu beberapa kargo Jadi gue coba uh, nyuruh asisten yang ada di gudang Dan gue bayar dia biar suruh cari orderan Itu orderannya spesial dan cukup gede biasanya ya Dan gue udah melakukan hal tersebut dua kali Nah ini uh, kebiasaan yang paling menyebalkan Akhirnya gue nyolong lagi mobil cuy Gue jadinya bercerita karena gue banyak sekali toxic pada saat main game ini sendiri <laughs> Jadi gue back, backing vokalin aja ya bro Nah ini gua sempat rada-rada uh, kaget ya Padahal sebenarnya sih mobil seperti ini harusnya dibanderol lebih mahal Tapi ya sudah segini pun udah mending ya Karena kadang-kadang si Los Santos juga Kalau uh, beberapa uh, waktu tertentu tuh dia nggak mau nerima penjualan mobil Jadi ya udah gua manfaatin aja untuk nambahin cuan Oke, okay, ini dia, Bro. Gua kaget juga. Sampai hampir 10 menit gua untuk cari tracking file-nya ini. Ternyata dari handphone cuy dan itu nggak ada navigasi yang bener seperti kayak map biasa kita untuk nyari tempat lokasi ya. Jadi kita seperti pakai radar dan gua sampai sempat berkeliling-keliling ini habis waktu lebih dari 15 menit dan sisa waktu gua ada kurang lebih di 20 menit itu cukup bikin gua deg-degan ya karena kalau posisinya nggak ketemu itu akan ngurangin RP kita dan juga eh, yang jelas keuntungan ya eh, mengenai dolar yang harus kita dapat itu bakal bisa hilang dan untungnya gua sampai bisa nemu ini jadi kalian kalau misalkan mau pengiriman hati-hati ya kalian harus sudah prepare dulu karena kalian enggak bisa skip juga di tengah jalan harus diselesaikan kalau nggak questnya gagal bro ini bisa kejual ya walaupun income nya enggak seberapa cuma 72.000 dengan resiko yang kita dapatkan cukup besar bro kalau gagal Oke okay, dan gua nggak enaknya di GTA 5 online ini setiap selesai itu bingung ya nyari kendaraan ya selesai misi itu bingung harus nyolong terus kendaraan sedangkan kendaraan gak bisa dipakai lama e, kalau lagi sial itu baru lu pakai beberapa menit itu langsung dikejar polisi jadi kalau nggak ada tempat spray yang deket jangan ambil resiko ya nyuri mobil yang bagus-bagus yang biasa aja lu colong ini gua sempat nyolong mobil sport gua kira bakal bisa dijual ya ternyata aduh bener-bener ini harus dibeli online, katanya. Cuy, ini nggak bisa terlalu seksi. Lu jangan ikutin ya apa yang gue lakuin, karena gue memang nggak tahu, dan gue nggak nyari tahu juga. Itu adalah tantangan tersendiri untuk main game ini. Oke okay, gue penasaran habis penat Sebenarnya agak lama itu mainin gue seharian itu untuk kerjain quest-questnya dari CEO Gue main ini agak hoki juga bro Vice City yang memang dari awal gue udah tandain ini bisa ini bisa gitu ya Karena betnya itu per 100 dolar Dan akhirnya gue dapet jackpot kristal 3 biji nge ngebaris itu dapetnya 50.000, ribu bro Anjir ah, seneng banget gue Makanya gue langsung cepet-cepet tukerin ke kasir Di kasir gue tukerin jadi dolar ya Satu banding satu dia Untuk dari koin yang kita dapatkan Koin kasino yang kita dapatkan Satu banding satu Gue bagi dua aja Sisanya buat gue seru-seruan lagi besok hari Ya semoga kalian menikmati konten gue ini guys Jangan sombong-sombong Tetap kasih like Tetap kasih support dan komentar-komentarnya kalian, buat tunggu terus, makasih banyak nanti episode selanjutnya gue lanjutin petualangannya untuk ngecek uh, klubnya motor kita belum belum cek ya karena gue udah punya juga, nanti sampai jumpa lagi, semoga kalian tetap semangat untuk mainin game bareng-bareng, oke okay, dadah bye bye.